share nih kalian tentang video closing meeting. Lalu banyak yang nanya nih ya di di DM, di admin WhatsApp sampai ke email, "Miss, Jinda, closing meeting itu sebenarnya apa?" Oke, okay, sekarang Miss Jinda jelasin nih guys. Uh, tapi jangan lupa dong di-subscribe dulu, like and share ya. Oke, okay, closing meeting adalah agenda puncak acara dari weekly really meeting. As I told to you, kalau kalian ambil program yang namanya CTC Kan itu programnya 3 bulan Nah, kalau yang bulan pertama Kalian masih basic ya Istilahnya masih adaptasi dengan situasi Atau lingkungan Atau atmosfer yang ada di kampung Inggris Nah, masuk bulan kedua Yang awalnya Kalian masih boleh berbicara bahasa Indonesia untuk bulan kedua ini kalian tidak boleh lagi bicara bahasa Indonesia So everywhere, every time, out of with your friend, your roommate, your classmate In everywhere, you must speak English If you don't speak English, of course, you will get the punishment Nah, balik lagi nih ke prinsip kalian Semua peraturan itu memang uh, si teacher atau si tutornya nggak akan 24 jam mengawasin kalian, tapi kalian harus mempercayakan diri kalian sendiri bahwasanya kalian bisa mengikuti setiap rule yang diberikan di kampung Inggris Happy English Course One. Karena kalau kalian sungguh-sungguh dan peraturannya kalian mematuhi aturan tersebut, of course dari kampung Inggris kalian akan menjadi orang yang sukses lancar bahasa Inggrisnya dan akan mendapatkan karir yang bagus Percaya atau nggak percaya, banyak alumni ketika di kampung Inggris dia sungguh-sungguh ketika graduate from uh, English Village Mereka pada sukses lancar bahasa Inggrisnya dan mendapatkan karir yang bagus Balik lagi kalau kalian hanya main-main aja di kampung Inggris dan gak sungguh-sungguh dengan peraturan yang ada, ya kalian after graduate from English Village kalian gak akan dapat apa-apa dan rasanya kayak bom bong bonggok tuh. Oke, okay? jadi prinsipnya semua depend on yourself Oke, okay? walaupun kita ada punishment-nya, Tapi kalau kalian yang sembunyi-sembunyi masih speak bahasa Ya of course you will get nothing Kamu nggak akan mendapatkan apa-apa Baik lagi nih ke closing meeting Jadi di bulan kedua kalau kalian ambil program CTC Kalian ada agenda setiap minggunya namanya weekly meeting Jadi weekly meeting adalah sebuah program atau konsep Uh, lebih tepatnya si agenda yang harus kalian ikutin untuk performs bahasa Inggris, mulai dari MC bahasa Inggris, kemudian tiroah, sari tilawah Indonesia Inggris, kemudian ada pidatonya bahasa Inggris, ada perform seperti dance, kemudian drama kemudian puisi berangkai with English ya, yeah, of course ya yeah. kemudian sing a song jadi konsepnya adalah perform kayak teater gitu, kayak pertunjukan dari awalnya ada MC-nya ada si opener-nya sampai closing dan di setiap meeting setiap yang bertugas orang-orang tadi semisal ada si A speaker, ada si tim A untuk handle drama setiap dari orang-orang yang bertugas di weekly meeting itu, di akhir acaranya di hari itu, akan ada uh, penghargaannya akan ada yang terbaik di setiap weekly meeting tersebut jadi ada best speaker, ada best uh, kok best sih? kan best kalau jalan ya? ada best Actress best actor, ada best speaker nah, biasanya di every weekly meeting ini uh, dilomba-lombakan untuk semua siswa yang ada di kampung Inggris ya especially Happy English Course One untuk mendapatkan uh, yang terbaik jadi kayak kompetisi gitu, tapi kembali lagi ya kompetisinya adalah kompetisi sehat jadi semisal nih, untuk setiap minggunya itu kan selalu ada tema-tema yang mewakili dari uh, every weekly meeting ya semisal di minggu pertama, di bulan kedua ada temanya tentang era 90 nanti minggu kedua, di bulan kedua temanya apa minggu ketiga apa, minggu keempat apa nah baru nih pertemuan yang kelima atau minggu kelima di bulan kedua tersebut ada yang namanya closing meeting jadi puncak acara dari weekly meeting kalian itu Nah, tujuannya baik lagi. Tujuannya adalah untuk mengasah kreativitas kalian yang dikonsep dengan bahasa Inggris. Nah, baik lagi, bahasa Inggris itu akan menjadi sia-sia kalau nggak ada kontennya, akan menjadi tidak menarik kalau kitanya nggak kreatif. Jadi, kenapa? Uh, bahasa Inggris gak hanya menonton Belajar bahasa Inggris aja Tapi dikemas dengan cara yang menyenangkan Karena dengan perform-perform itu Kita bisa mengekspresikan diri kita Dengan berbagai hal kreativitas Yang dimana Uh, komunikasinya menggunakan bahasa Inggris, jadi itu yang paling asik ketika di Kampung Inggris. Bahkan memorable banget untuk acara program Mikulmi ini di setiap periodenya. Jadi, mau tunggu apa lagi? Buruan dong daftar ya di Kampung Inggris Happy English Course One, dan rasakan nih sensasi serunya belajar, bermain, dan meningkatkan kreativitas kita dalam mewujudkan masa depan yang paling indah with English oke okay, jadi ditunggu dan sampai jumpa di Kampung Inggris Happy English Course 1 pokoknya kalau ada pertanyaan yang masih bingung seputar program atau jadwal di Kampung Inggris Happy English Course 1 kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau kirim via Whatsapp insya Allah nanti admin pasti akan membalas so, thank you so much for watching don't forget dong to subscribe, like and share, thank you